tambah kan om Seperti hmm. oh. oh, oh. oh, jualan. apa? gitu pak Baksu. bah biasanya ramai rame, kita resepsi. Iya. Enggak hmm, ada juta Kemarin itu. ke yang nah, ya. Main layangan ya? Ini dimakan mentah dong yang lain makan sapi, daging sapi kita makan Apa sih, rumput rumput